Real Madrid berhasil mengalahkan Valencia. Pada semifinal Piala Super Spanyol 2022-2023 yang berlangsung di King Fahd Stadium Kamis dini hari. Kemenangan Los Blancos membuat mereka melaju ke babak final. Real Madrid lebih dulu unggul pada menit ke-39 melalui sepakan penalti Karim Benzema. Wasit Alessandro Hernandez menunjuk titik putih tanda penalti untuk Madrid setelah Benzema dilanggar eliko mer. Benzema tak menyanyiakan peluang emas tersebut. Dari titik 12 pas, dia berhasil menaklukkan Georgie Marmadace lays down the marker for Real Madrid. Madrid unggul 2-0 dengan peluit panjang babak pertama berakhir. Para Merdion 46, penisia berhasil menyamakan kedudukan. Umpan Toni Lato sukses dituntaskan Samuel Dias Lino. Hingga pertandingan usai, tambahan waktu pun, kedua tim hanya bermain dengan skor imbang satu sama. Duel Real Madrid kontra Valencia dilanjutkan dengan drama adu penalti. Di babak ini, eksekusi Komert melambung di atas Mister gawang Korkwist. Kemudian, Portugis sukses mementahkan eksekusi Joskaya. Real Madrid pun berhasil keluar sebagai pemenang.